Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Selasa 31 Agustus 2021 kembali beraktivitas seperti biasanya itu Berangkat ke tempat kerja. Dan sekarang ini saya lagi berada di dalam Bak sebuah truk yang sedang melaju berjalan ya Menuju lokasi tempat kerja Sambil menunggu sampai ke lokasi kerja Saya ingin menggambar suatu pemandangan Gambar uh, kali ini saya menggunakan media karton bekas ya yang ada di dalam uh, polibet yang bercampur dengan sampah. Uh, saya ambil uh, karton tersebut dan masih bisa digunakan untuk media uh, menggambar ya dengan menggunakan core pens Dalam backdrop yang sedang berjalan ini, lumayan mengganggu proses dalam menyelesaikan gambaran ini.